angin mulai dari sub gejrup dan juga PCP ya sahabat pediler. Dan oke langsung saja kita langsung mengulas orderan yang akan di-packing dan dikirim di hari ini juga ya sahabat pediler. Nah, untuk orderan yang pertama yaitu dari Bapak Ruwa dari provinsi NTT. Nah, untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin sub fusion 2565 dengan popor gamo full hitam ya sahabat pediler. Oke, terima kasih untuk Bapak Ruwa dari provinsi NTT untuk kelengkapannya sudah kami cek ya Bapak dan untuk bonus perlengkapan dari orderan senapan angin ini juga sudah mendapatkan mini tester kemudian ada spare part peredam standar lalu ada tali sandang yang bertulisan fusion ya sahabat bediler dan ini juga ada STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin dan oke langsung saja kita lanjut ke orderan yang kedua yaitu dari Bapak Harion dari kota Gorontalo nah untuk orderannya sendiri juga sama seperti dari Bapak Ruah nah untuk orderannya yaitu ada senapan angin subfusion 2565 gamo full hitam ya sahabat bediler nah ini juga sudah mendapatkan beberapa bonus perlengkapan yang sama seperti yang sebelumnya yaitu sudah mendapatkan mini tester, peredam standar, spare part, talisan, dan kemudian juga sudah dilengkapi dengan STKS nya ya. Dan oke langsung saja kita lanjut untuk orderan yang ketiga dari Bapak Husni dari Kabupaten Jambi ya sahabat bediler. Nah untuk orderannya ini ada senapan angin gejluk DWP Fusion 2560 dengan popor magnum hitam coklat magenta plus manometer ya sahabat bediler jadi untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan magazine dan untuk uji akurasi, untuk uji powernya pun sudah kami cek terlebih dahulu ya sahabat bediler dan ini juga sudah mendapatkan beberapa bonus perlengkapan yang sama seperti sebelum-sebelumnya yaitu sudah mendapatkan mimis tester, peredam standar tali sandang dan juga sudah dilengkapi dengan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin dan kita lanjut untuk orderan yang ke Empat. Nah ini dari Bapak Subanomo dari Kota Malang ya sahabat pediler. Nah jadi ini untuk ordernya sendiri yaitu ada senapan angin PCP Fusion Double Tabung Dengan popor klasik coklat bermagazin ya sahabat pediler. Nah untuk uji powernya pun juga semakin lebih kuat dan lebih besar Dibandingkan dengan senapan-senapan angin yang single tabung ya sahabat pediler. Dan untuk bonusnya juga sudah kami siapkan Ini ada... Tali sandang, kemudian ada peredam standar, lalu ada spare part dan mimis testernya ya sahabat bediler. Oke untuk orderan yang terakhir yaitu dari Bapak Kusyanto dari Kalimantan ya sahabat bediler. Nah untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 1960. Dengan popor dragon of Creme plus manometer, ya sahabat Bediler. Nah, untuk senapan angin ini, senapan angin yang paling best seller dan paling terlaris di Jaya Ivy Selain memiliki harga yang sangat murah dan terjangkau. Senapan angin ini untuk uji powernya juga sudah kami cek terlebih dahulu, dan untuk uji powernya juga luar biasa mantap, ya sahabat Bediler. Nah, untuk orderan ini juga sudah mendapatkan beberapa bonus perlengkapan seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu ada spare part, kemudian juga sudah direngkapi dengan perendam mimis dan tali sandang ya sahabat bedilan oke sahabat bediler mungkin itu saja untuk ulasan orderan dari sahabat bediler pada tanggal 23 Februari 2023 yang siap di packing dan dikirim di hari ini juga, nah mungkin dari orderan orderan ini juga bisa menjadi referensi bagi sahabat bediler yang sedang mencari senapan angin dengan kualitas terbaik nah di sini dari Jaya Rifle juga sangat merekomendasikan berbagai jenis senapan angin mulai dari uklik, gejluk dan juga PCP ya sahabat bediler. Nah bagi kalian yang berminat membeli senapan angin ini bisa langsung order sekarang juga di admin jaya edival dan untuk harga secara full setnya nanti bisa kalian tanyakan pada adminnya ya sahabat bediler dan untuk informasi pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi di bawah ini. Oke sahabat bediler untuk mendukung channel youtube ini jangan lupa like, share, komen dan subscribe di channel youtube ini dan